Ayo, oke. Wes toh. Ya. Ngejar dicor, Pak. persiapan tuh. Kasih persiapan. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini masuk ruas apa jenenge? Jemak godong Jemak godong ini kita ya? Ini 15 dolar, ya. ini, ini APBD A MPT. alokasi tuh Oke Eh bukan, reguler ya? Yang Ini, ini kan Tiga hari hari Pakai Iya Jadi yang ya? Iya Oh, sampai jadi ini dari ikatalog? iya untuk iya, iya, iya. pertama jendengan? Iya. ini pertama? Iya. prosesnya gimana tuh? iya prosesnya kita tanya di ikatalog nah. kita sudah cocok, langsung tayang-layang langsung, hari itu juga langsung bekerja pak hari nah, itu langsung kerja. kita selalu hubungan berhubungan seluas ini ada.. menurut jendengan saya sudah pengalaman nih? iya yeah. enak sih mas, lelang kalau ikatalog? enak, ikatalog pak, cepat apa enaknya? cepat pak oh cepat prosesnya cepat, jadi kita juga ee, dari penyedia jasa enggak apa ya, jadi masa kontraknya habis oh, kota -kota. jadi polanya dia langsung daftar ya listing ya, di sana, ya, ya. terus langsung main langsung di... eh hey, bro <laughs> <laughs> langsung masuk jadi langsung dia kerja? Ya, kita. Di nah, oke kita <laughs> cepat mungkin so kabusan ya deh kita kan tuh ya ada ketemu, gak? Gak, gak, gak ketemu ya setelah itu tidak ketemu ya setelah itu kontra setelah kita kontra ketemu kontra ketemu iya, tapi sebelum kontra ketengan sebenarnya ketengan ada masih ada semacam asesmen ya bendera porang abu sioporang ini baiming kertas trok bohoh ya ya yang apa pak yang mempunyai alatnya kita kan ada alatnya harus oh sarat alat itu ya yang punya sendiri akan cepat Yeah. Yeah. Ini, yang karena... ya kebanyakan karena perusahaan pengalihan pantura kemarin ya sih karena bosin keluarga ini sob bosin keluarga ini, ini, ini. Oh, <risi> <that> <that> oke okay, <that> siap <that> gimana pak selamat sore ma? ya masih nih mas Agus pak Warno pak Warno selamat selamat kau ini selamat antre lah jalanin remote sih iya pak Pak jaga di SMP, juga malam ya. Dulu rusak? Iya, parah. Kenapa kok rusak? Karena kena hujan, hujan ya berat. mobil berat lah. Kayak gitu berat? Iya. Mobil berat, <laughs> Mobil ringan, mobil-mobilan. Mobil, mobil <laughs> berat. Saya ngikutin idunya, Pak. Terus mulai dikerjakan, ini sudah berapa hari? Ini, Pak. Oh, ini sudah 10 hari ya. 20 hari? Iya berarti lalu lintas mulai terganggu di sini ya iya yeah. ini nanti dua ini ya? kiri kanan, kiri kanan, kiri Iya, terus Harus paruh ini berapa kilo ini? nanti satu kilo pak satu kilo yang gitar ya peningkatan spot, satu kilo jadi sepat-sepat oh sepat-sepat datang, ganti-ganti ya. gitu ya? oh yang rusak-rusak itu iya yang rusak kita, iya iya dulu, dulu belum dicor ya? belum ricit ya? dulu dari ricit ya? dibongkar? iya, dibongkar lah umurnya sudah hampir 20 tahun ini Oh, rigid lama sebelum saya. Iya. Jadi hemat ya. Iya. itu hemat ini. dua 20 tahunan toh? Iya. Gua naik sampah kui. Ana anak lu. nomor berapa? 5. Ah. luat dua waduh. Bus kabe kabe saya Anak nomor pintar. Nomor tujuh, Pak. Hah? Nomor Allah kan nomor nomor Pak. Yang ketujuh tapi. Pak. ya, jadi Pak. Ya ya ya. <tutuk> ya. Kendalanya apa, Pak? Paling apa Keluarga, masalah. Tadi malam kita seperti uh, oh, gitu. tadi sampai setengah pagi. Setengah 4. pagi. 4. Ini kalau dicor gitu proses ngecornya butuh berapa lama, ya? Ini nanti malam, malam, malam ya. Nanti malam ya. Terirnya berapa hari? Nanti untuk umurnya 28 tahun nah, nah, Ini nah. masih konvensional, ya, ya, ya. tapi nah, kita pengen pemakan kayak fiber. pakai fiber. Jadi juga ada perlangan ya, beda, jadi supaya ya, pakai ini ya. Oke, Mas. Ini campuran betonnya di dalamnya ada serat-serat. Oke, oke, Ini kecil tapi kekuatannya lebih besar, Pak. Oh, iya, lebih besar. Batu. Ini jadi agak habis, Pak. Oh, kira saya enggak tinget bagus lah. lah, lagi. ya doh, ini lagi. kita nyoba nanti makan pak. <tuk nyawa> jagung, <tuk nyawa> jagung, jagung, ya. jagung, pak. Oh rata apa dia? kita okay. biar mas ya. Siap. hasilnya itu rakyat juga yang mantep. Manting Tep itu, kalau ada gangguan, lapor. Biar kualitasnya sesuai dengan standar. Oke? ya? semua ya? Iya, Ya, satu titik di AVPN. Siap, siap, siap. Salam, ya, bro. Nah. Oke, okay. okay. sekarang kita mulai perbaikan ya. E, dan ini polanya jauh lebih cepat. Ini dengan e-katalog. Dan tadi apa namanya pemberi jasanya juga baru pertama ya masih? Yap. Baru pertama. Jadi katalog itu cepat banget. Begitu dia ngeklik beres kontrak tiga hari langsung kerja. Enggak ada tiga hari Pak. kita. Malah gak ada tiga hari. Langsung kerja. Jadi sebenarnya ini cara yang coba kita pakai agar bisa lebih cepat. Nah kalau proses di kitanya cepat, nggak bertele-tele, maka dia bisa mengerjakan cepat. Kita kejar-kejaran dengan komplain penduduk gitu ya, komplain warga yang Wah, jalannya rusak dan sebagainya. Tentu kita terbatas. Maka ini kita kerjakan beberapa yang memang cukup parah. Ini satu kilo ya mas. Kilo, spot-spot kita bereskan. Nah, ini nanti malam juga langsung sudah selesai, kita tunggu pengeringan, maka jalan. Ayo, memang musuh kita ya, truk-truk segede-gede itu tadi. Mereka gede-gede gitu ya. Mudah-mudahan ya, mereka uh, sadar juga mereka itu, penurah odol gitu ya. Lewat terus, Bapak. Oke, Pak.